Masih ada atau tidaknya Harimau Jawa atau Pantera Tigris Sondaika hingga kini, ramai diperdebatkan. Banyak yang meyakini Sang Raja Rimba ini belum punah. Kerap ditemukan penampakan yang diduga kuat jejak Harimau Jawa, meski jejak-jejak itu tidak tuntas diverifikasi. 41 tahun sejak dinyatakan punah, sesekali laporan tidak resmi tentang Harimau Jawa masih muncul dari penggemar yang percaya Harimau Jawa masih ada. Bahkan tak sedikit ahli dan peneliti yang dalam risetnya menyebutkan hewan berbulu loreng ini masih ada. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Jawa Barat Bidang Wilayah satu Bogor membenarkan menerima informasi perjumpaan warga dengan hewan diduga Harimau Jawa di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam informasi itu pun disampaikan terdapat sampel selai rambut yang ditemukan di lokasi pada tahun 2019 lalu. Namun pihak Balai Besar KSDA Jawa Barat baru menerima informasi sekitar Januari 2022. Kepala Bidang KSDA Bidang 1 Bogor mengatakan, untuk mengetahui kepastiannya, sampel selai rambut itu masih diidentifikasi para peneliti. Menurutnya, proses penelitian selai rambut yang diduga harimau tersebut perlu waktu oleh para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain mengirimkan sampel rambut ke lembaga penelitian, pihak KSDA Bogor juga telah mengirimkan petugas ke lokasi. Para petugas juga bertemu dengan warga yang mengaku berjumpa diduga harimau. Saat itu, yang melihat binatang diduga harimau bukan hanya seorang, namun waktu itu ada empat warga lainnya. Informasi mengenai warga berjumpa dengan harimau itu menyebar pada masyarakat, namun meskipun kondisi masyarakat sudah tidak ada keresahan, kasus perjumpaan warga diduga harimau tersebut harus ada penyelesaian hingga tuntas. Apalagi dari lokasi, ada temuan berupa selai rambut yang diduga rambut harimau dan jejak-jejaknya. Informasi barang bukti itu sudah diserahkan pada instansi berwenang. Para warga berharap tabir ini segera terungkap dan ada penyelesaian. Sebab bila tidak dituntaskan, tidak terungkap, bisa menjadi kekhawatiran bagi masyarakat sehingga warga bisa berspekulasi. Sensus terakhir tentang keberadaan Harimau Jawa dilakukan selama satu tahun yaitu sejak 1999 sampai 2000. Kegiatan ini berlangsung di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Sebanyak 12 staf Taman Nasional dilatih dengan dibekali 20 unit kamera. Sensus dilakukan karena adanya laporan dari beberapa orang staf Taman Nasional, serta warga setempat yang menduga bahwa Harimau Jawa masih ada. Bahkan lama setelah sensus dan lagi-lagi dinyatakan Harimau Jawa telah punah, perdebatan tentang masih ada tidaknya Harimau Jawa masih sangat ramai. Yang membuat penasaran, Meski sudah dinyatakan punah, sejumlah jejak yang diduga kuat milik Harimau Jawa masih banyak ditemukan. Pada November 2008, sesosok jasad wanita tak dikenal pendaki gunung ditemukan di Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah yang diduga meninggal karena serangan harimau. Penduduk desa yang menemukan tubuhnya juga mengklaim beberapa penampakan harimau di sekitarnya.